Halo sama elektronik, di sini saya ada satu buah charger ponsel ya ini ada charger ponsel biasa saya akan modifinya menjadi smart charger ya di sini saya akan menambahkan satu buah lampu LED indikator ya tujuannya adalah untuk memonitori proses pengisian pada ponsel untuk tutorialnya silahkan simak sahabat oke sahabat, ini adalah lampu LED indikatornya ya yang kita akan tambahkan nanti pada charger ini untuk charger ini sudah saya bongkar ya untuk penutupnya untuk lampu LEDnya ya kita memakai yang tiga kaki ya selanjutnya untuk komponen pendukungnya ya, disini saya menggunakan uh, resistor ya resistor 2K7 ya atau 2700 ya oke selanjutnya kita menggunakan uh, kawat ya di disini saya menggunakan uh, kawat tembaga ya ini tujuannya agar mudah ditekuk ya saat kita masukkan nanti ke dalam ini oke sekarang kita akan mulai merakin ya Oke, sahabat selanjutnya untuk resistor 2k7 ini ya, saya akan berikan di kaki tengah ya pada lampu LED ini. Oke, selanjutnya kawat tembaga ini ya, saya akan solderkan pada bagian samping sebelah kanan di sini ya. Kemudian kita lagi satu kabel tembaga ya pada bagian sebelah kiri. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan ya isolasi kabel ya pada setiap kaki ini ini tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak terjadi rating pada jalur ya oke sahabat selanjutnya kita pastikan ya terlebih dahulu untuk lampu lednya karena led ini memiliki dua warna ya oke di sini pin sebelah kanan warna merah yang sebelah kiri ini adalah warna hijau oke sahabat selanjutnya kita akan beralih ya pada chargernya kita akan bongkar terlebih dahulu oke sahabat seperti ini ya untuk pemasangannya ya untuk kaki bagian tengah ini pada LED ini ya ini adalah kaki ground ya kaki ground kemudian kanan ini positif warna merah gunanya sebelah kiri adalah positif juga warna hijau ya Oke untuk penempatannya jangan sampai terbalik ya kita posisikan seperti ini selanjutnya ini kita akan tekuk ya kemari Ini adalah kaki positif line ya, yang berwarna merah ya. Ini kita akan sambungkan, kita akan sambungkan ya langsung pada kaki trafo ya, pada kaki trafo di sini, sebelum dioda ya. Ini adalah dioda. Jadi kita pasang sebelum dioda. Oke, saya akan solderkan di sini ya, tepat sebelum dioda ya, di sini ini terhubung ke sini kaki trafo ya. Oke sahabat di sana sudah saya solder ya. Kemudian kita beralih ya pada jalur yang lainnya. Kemudian di sini untuk pin sebelah kiri ini, ini adalah kaki positif lamp indikator ya. Namun berwarna hijau ya. Ini kita hubungkan ke kaki positif ya sesudah dioda atau tepatnya di kaki kapasitor ini. Ini adalah positifnya. Kita akan solderkan di positif elko ya. Oke sahabat langsung saja ya. solder ya di kaki positif kapasitor ya. Oke sudah tersolder ya. Oke selanjutnya kita beralih ya pada kaki tengah ini. Ini adalah ground ya. Tentunya kita akan hubungkan ini ke ground ya. Oke okay, sahabat, ini adalah kaki ground ya atau jalur ground ya. Kita akan solderkan di sini ya untuk kaki led bagian tengah. Oke okay, sahabat, kita sudah selesai ya dengan uh, penyolderannya. Di sini saya jelaskan kembali ya, untuk led ini memiliki tiga kaki ya, juga dua warna ya. Untuk bagian tengah LED ini adalah ground ya. Kita tambahkan satu buah resistor 2700 ya. Kemudian pada pin uh, sebelah kanan ini. Ini adalah positif, kaki positif ya. Dari lampu LED namun berwarna merah ya. Kemudian pada bagian kaki sebelah kiri ini adalah positif juga. Positif LED. Namun ini berwarna hijau ya. Untuk kaki kanan ini. Kita hubungkan ke kaki trafo ya sebelum dioda. Kemudian untuk pin kaki LED pada bagian tengah ini ini adalah ground kita hubungkan langsung ke ground ya kemudian pada pin sebelah kiri ini positif kita hubungkan ke jalur positif ya sesudah dioda tempatnya di kaki elko ini positif oke sebenarnya sampai di tahap ini kita sudah selesai ya sahabat sekarang kita akan menuju pada boxnya ya di sini saya sudah melubangi ya untuk tempat lampunya nanti. Oke, langsung saya kita pasang ya. Oke, langsung saya kita masukkan ya ke casingnya. Oke sahabat, untuk modul jagalnya sudah kita masukkan ya beserta tambahan tadi ya yang barusan kita rakit ya. Sekarang kita tinggal, tinggal uh, memberikan penutup ya. Lepaskan untuk lubangnya ini berada pada lampu LED-nya itu ya. Oke seperti ini ya. Oke sahabat seperti ini ya setelah kita melakukan uh, pemasangan ya. Ini adalah lampu led indikatornya ya. Sekarang saatnya kita melakukan uh, tes point ya. Kita akan coba. Oke selanjutnya kita sudah menyelamkan ya untuk kabel USB-nya. Kita akan langsung tes ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, kita siapkan untuk catu dayanya dari sumber listrik ya, untuk menghidupkan charger ini. Nah, ya, kira-kira seperti itu ya. Ini kondisi lampu warna hijau ya, yang artinya belum melakukan pengisian ya. Oke sahabat, sekali lagi saya jelaskan ya, untuk lampu LED yang sekarang menyala ini adalah warna hijau ya, yang artinya ini belum melakukan proses pengisian ya. Sekarang saya akan coba colokan ya. Untuk soket ini ke pengisian atau ke HP ya, perhatikan untuk lampu LED-nya akan berubah. Oke, di sana sudah berwarna merah ya. terlihat lihat di sana warna merah. Untuk lampu indikator berwarna merah ini, ini berarti sedang melakukan proses pengisian baterai ya pada akun sel. Saya akan coba ya Oke, kembali berwarna hijau ya. Setelah saya sambungkan kembali ke handphone ke ponsel sekarang untuk lampu LED indikatornya sudah berwarna merah ini kesimpulannya ada dua ya sahabat untuk lampu LED yang warna hijau tadi itu belum melakukan proses pengisian ya. sedangkan untuk lampu LED indikator yang berwarna merah ini sudah atau sedang melakukan proses pengisian dan nanti dan nanti ya jika untuk baterai pada ponsel ini sudah penuh maka otomatis untuk lampu LED warna hijau ini lampu LED ini akan kembali ke warna hijau yang menandakan Proses pengisian sudah penuh ya Oke sahabat Lebih kurang seperti itu ya Mungkin tutorialnya sangat bermanfaat ya Semoga bermanfaat ya Untuk kalian semua Yang sedang mencoba merakit atau modif charger Biasa itu ya Menjadi charger yang terlihat keren ya Karena ada Lampu indikator pemberitahuan ya Oke sahabat demikian dari saya ya Jangan lupa like Comment dan subscribe nya ya Untuk membuat semangat Membuat konten tutorial di masa yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh